orang yang berime adalah orang yang berakidah betul orang yang berakidah betul seperti mano yang ada di dalam raes book macam mano dan hak nabi SAW alaihi dan nabi suruh nabi royak wa nabi wak maka semua tu kalau sekira apa ni sok sok dengan ime, maka Orang yang berime di kalangan umat Islam sapahkan hari kiamat. Siapa yang imei dia betul maka berarti akidah dia Kejak kemah tomb. Tak ada gonyel walaupun sikit. Auudzubillahi minasyaitonir Waladzina amanu fis salihin Ayat 9 suratul -Kabut. Sengaja baca ayat ini, panuk, Sebab memberi arti dalam hidup kita Allah Ta'ala Ataupun Allah sebut dua kali Pada awal suratul angkabut Amanu wa Ada didalai ayat 7 Dan ayat sembilan Menunjukkan bahawa Ini adalah suatu Kara yang penting Yang Allah Ta'ala firman Hubungi dengan orang-orang beriman Dan orang yang beramal salih Cuba kita tengok maknanya Saya baca ayat yang ketujuh Ayat yang ke sembilan Cuba tengok ayat yang ketujuh والذين Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Paham? Paham? Apuh doso, patu dengan kebaik ke, yaitunya dengan surga mengikut orang itu du'amah masa duduk atas dunia mari ayatnya ke sembilan dan orang-orang yang berimeh serta beramal soleh sudah tentu kami akan masukkan mereka ke dalam kumpulan orang-orang yang soleh dengan mendapat sebaik-baik balasir dua ayat ni ini short sebab sebutnya orang yang dan beramal soleh Cuba kita perhati. Orang yang berime adalah orang yang berakidah betul. Orang yang berakidah betul seperti mana yang ada di dalam qra'e sebut macam mana dan hak Nabi SAW alaihi berpegang dan Nabi suruh. Nabi wayak, Nabi wak maka semua tu kalau sekira apa ni sok sok dengan ime, maka orang yang beriman di kalangan umat Islam sapa kah hari kiamat siapa yang iman dia betul maka berarti akidah dia kejak kemah tu tak ada gonyer walaupun sikit sebab itulah orang-orang soleh dia sebut katanya amanna kama amana rasul kita beriman seperti mana rasul beriman kalau kita nak kata datuk tu orang tu berime ulama tu berime boleh jadi ada lagi selumah-selumah takut tak kena tapi tak ada orang atas dunia royak katanya nabi akidah tak betul tak ada tak ada orang walaupun seorang royak katanya nabi Muhammad dan semua nabi alaihi wassalatu wassalam akidah mereka itu tak betul sebab orang yang paling betul sekali akidah iaitu Rasulullah SAW dan para nabi para rasul yang Allah Ta'ala pilih sebagai duta tut di atas muka dunia nak sapa ajarah Allah kepada manusia ni orang tu kena berakidah yang paling betul sekali Alhamdulillah lepas tu kita kena tanya kita email kita bagaimana ha, ini kita pakak soal diri kita masing-masing kita beremail macam mana lepas tu mengikut apa yang disebut oleh pro'ayah sendiri, Tuhir sebut beremail kepada Allah kepada malaikat, kepada Rasul kitab, hari kiamat dan qadar-qadar ini cawenye email yang menunjukkan tu apa ime yang nabi sebut di dalam hadis dan tuhan sebut juga di dalam Quran, raqmuan semua ni setiap orang yang berime yang mengaku katanya dia orang Islam maka ime dia kena duduk di atas matatan supor belaka, stand up supor belaka. Bukan ime yang ada seloma, ime yang dok gonyer, supa ngas nak patah, skeru nak cambuk, bukan. Nah, sebab itulah kita kena cek email kita. Alhamdulillah, habis gitu. Yang kedua, aman soleh. Orang yang beramal soleh. Siapa yang beramal soleh? Dan gapo dia aman soleh? Amal artinya kerja. Buat. Patibak ke, praktis ke, ikutlah. Nak sebut gapo tapi hak pentingnya, mana dia buat? soleh artinya baik mulai cuci murni bersih Tu maknanya soleh berarti hasil daripada akidah yang betul peherti ngaji pun daripada hak, hak, hak, hak, hak berimeh tu lah ia akan jadi amal soleh amal soleh ni syarat dia rukun dia dua kata beri betul dengan perintah Allah we betul dengan we kena dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan amal soleh kalau tak betul dengan mana-mana dua ni turut kepada Allah tapi tak kenal dengan sunnah nabi bukan amal soleh pak kerja air kita Buka kerja cari makan saja dak semua hak kita dok buat semaya puasa nak sedekah baca quran ah, hijom minum tidur berbiling berlaki semua tiap-tiap kala kena duduk di dalam wong amal soleh sebab tu berhajak kepada mengaji. Mengaji pula jadi hak betul selalu orang yang ngajar pun ngajar hak kena selalu katanya inilah amal yang soleh lepas tu ambil mana ambil daripada hak nabi buat hak nabi buat contoh Waktu Nabi buat contoh, dia adanya lai-lai, adanya beranika, maknanya banyak-banyak kata, pesan tu Nabi buat, pesan ni Nabi buat. Lagu ni pun Nabi baca, lagu ni pun Nabi baca, Alhamdulillah. Wujadil wah, cara kita mikir, cara kita ngaji, cara kita beramal. Itulah, amal soleh. Waktu dunia kita, memang, dia maju. Dia akan maju sokmo, Tapi matatan, amal soleh, walaupun dunia maju sekali, walaupun dunia makin maju, makin maju. Tapi amal soleh kita, kita tak ada ubah, tak ada ukah, walaupun sikit. Lepas tu dalam Islam, amal soleh, dia sort along dengan cara hidup yang manusia hidup di atas muka dunia walaupun dunia maju dunia zaman dulu dunia utar dunia kambing dunia udar zaman sekarang ini dunia mutu kereta kapal terbaik dan lain-lain pada tu lagi yang lebih cepat daripada kapal terbaik cara hidup witi yang Allah Ta'ala beri kemajuan kepada kita kita guna lah tak ada gapa jangan pergi pergi katanya oh dulu Nabi mengatangi Pak kita ni nak makan dengan sudu tak boleh eh? sebab nabi makan dengan tangan. Ha, kalau gitu nak cebok gulang dengan tangan. Nak cebok dengan tangan? Ha, di zaman nabi tak ada soal kalau nak cebok kuah dengan tangan. Dia kena ada pada zaman itu gayung ke, dok ga, apa-apa sudu ke, ga, ga, kita, da, da, kita tak Kita tak gamar katanya zaman zaman nabi itu macam mana. Tapi kita faham katanya cara hidup manusia ni memang dia kena predict Kerana kita com gatu goni gatu untuk sesuai cara hidup mereka di setiap zaman setiap masa. Hak pentingnya kita berime dan beramal soleh. Patut ciri-ciri kulaksana orang yang berime dan beramal soleh tu hasbuk di dalam Qur'an. Al-Ladzina Amanu wa Amilu Salihat. Semua ada. Al-Ladzina Amanu ataupun, Inna Al-Ladzina Amanu wa Amilu Salihat sebutnya 89 kali awal-awal yang tu disebut dalam suratul baqarah sebut orang yang beriman saja dalam awal selalu dah alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah iaitu nya orang beriman tapi hak sebut perkataan alladhina amanu wa amilus salihat duduk di ayat wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat Beri berita gembira lah kepada orang yang berimam dan orang yang beramal soleh. Kalau kita buat soalnya, ciri-ciri orang yang berimam dan beramal soleh macam mana? Alhamdulillah, saya tak ada nak hurai panjang dok. Orang ya katanya orang yang berimam adalah orang yang bersih zahir dan bakti. Cuci molek, akhik kiyah dia molek, akidoh dia molek, hati dia cuci tak ada nyakit-nyakit hak -nyakit. pasang tak tak molek di dalam hati dia, otak dia, pastu dia tubik kat luar. Tubik lagu mana? Hak mulut dia, mata dia, tangan dia, kaki dia, kemaluan dia, nafsu dia, semua tu molek belaka. Tu orang yang beriman dan beramal soleh. Serta dengan dia paham Islam reti cara hidup di dunia, bergaul sesama manusia pemoleh habis. Setiap perkara yang dia buat duduk di atas matatan yang Nabi buat dan dia bergaul sesama manusia pun Masya Allah boleh dipuji sungguh katanya orang ni adalah benar-benar orang yang berimai dan beramal soleh sebab tu kita perlu sangat-sangat perlu sangat-sangat berhajat kepada retinya Islam sebab Islam diatur hidup manusia ni nak jadi molek Islam Iaitunya Allah dan Rasul Wang rabat Cara hidup manusia ni Daripada lahir siapa mati Nak ujah di mula Belakang Ujah di pehe di atas Puntan pehe mula-mula Sebab tu gapa-gapa Duduk di pehe Dia tak pehe selerok Tapi kalau lah pehe Sungguh Amal pun mula gerak-geri, kerja-gerak, gerak ganti, ini, gerak yang molek ada sebab, apa tu? Sebab di perintahan, peher tu peher, betul molek selalu. Tapi kalau lah, peher tu jadi selerak lagi, kongkek, kongkek, kongkek, kongkek. Maka pun, puang daripada, lepas pada tu, nak buat apa lagi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh jadi, tak molek, Boleh jadi, tubik pun, masih sangat-sangat. Sebab, Bukrang di peheh Alhamdulillah Sebab tu marilah kita Kita pakai peheh Semula dah Bukan peheh semula dah, dah. Bina lah atas tu Tapi marilah kita pakai tupuk tambah Ke peheh kita Peheh saja Boleh jadi tak Tak sempurna lagi Kena faqih Faqih kena gapa? Kena dalil. Sebab tu Nabi berdo'a kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqtihu fi din. Wahai Allah. Wipahailah. Widallah sungguh kepada Abdullah bin Abbas. Ha ugamu. Alhamdulillah. Kita pakat pehae belakang dah. Ya? Pakat pehae ugamu. Pakat reti ugamu. Pakat berimeh. Pakat beramal soleh. Jadi orang berjuruh kita belakang ni. Lepas tu Allah ta'ala janji. Lanudkhilannahum. Ni kalau dia orang ngaji pelajar yang nahu dia tahu la nud tengok la bubuh la depan lepas tu nun pula nun taukid iaitu yang nun ada sadu la nud khilan baca dia baca sadu genal panggil genal di nun kalau tok guru ponok baba-baba ponok dia terjemuh nescaya kami akan memasukkan mereka dia terjemuh dari mana dalam pimpinan Al rahman sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Ha nilah. Kita berhajat benar kena jadi orang hak duduk dalam jamaah orang soleh. Sebab dia panggil kabuan suthai orang atas muka dunia ni dak? Orang soleh hak suthai sekali. Tu ha royak dia dalam Al-Quran may yuti'ir rasul ma, rasul siapa yang taat kepada Allah dan rasul faulaika ma'allazina an'ama Allah an 'alaihim maka mereka itu orang yang taat kepada Allah dan rasul mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Taala beri nikmat minannabiyin siapa tu nabi-nabi siapa taat kepada Allah dan rasul sikit lagi dia akan boleh duduk sekali dengan nabi-nabi. apa -nabi. Orang-orang yang benar. Itu yang lambak dah tu. Orang yang lepas pada nabi, iaitu ni. Orang yang sediqin. Siddiqin yang adalah orang yang betul benar bersih cuci. Zuhir dan batin. Hati dan semua kelakuan yang perbuat tu. orang sediq. Nabi gelas hari Iaitunya Abu Bakar As-Siddiq Padahal nama dia Abdullah bin Abi Quhafa Tapi Nabi panggil nama dia Abu Bakar As-Siddiq Dia pun Ngerti katanya Hak Nabi wui nama kepada dia Adalah Benda Hak Nabi kena nak panggil nah, tu. Alhamdulillah Kita semua kena jadi Siddiq belakang eh Nak jadi Nabi tak ada tau Tak ada Nabi Tapi boleh kita jadi orang sedih Tapi Allah Kena, kena jual dengan diri kita Nak jadi sedih ni Bukan mudah Wasyuhada Kepala Orang-orang yang mati syahid Hak ni tu hai pilih di kalangan ni Manusia ramah-ramah atas muka dunia Siapa nak mati syahid Sebab Allah raya Wa yatakhi zamiikum syuhada Allah jeput pilih Siapa yang nak mati Mati syahid kita pokok nak minta ya Allah, u mati kanlah aku mati syahid. Patu akhir sekali was salihin. Orang-orang saleh. Siapa yang taat kepada Allah dan rasul, maka orang tu akan boleh duduk sekali dengan para nabi. Para sidiqin, para syuhada orang mati syahid, patu akhir sekali was salihin. Patu regoyak pula. Orang yang beriman dan beramal saleh akan duduk sekali dengan orang-orang saleh. Allah. Nah, kita kena jadi orang berjuruh Orang yang pasang riap ngai Didik mudah Kecek mudah Peher mudah Ada gapa-gapa Jadi Apa yang kita buat Kita usaha We jadilah Kerana Allah Dan mengikuti jejak langkah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan mengikut penerengi para ulama tu jadilah kita orang yang soleh. Saya nak akhir sikit eh? masa seminit. Nabi Yusuf alaihi salam tu dia ajar kepada dia doa, tawaffani musliman wa alhiqni bis Wahai Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang soleh. Alhamdulillah, kita kena mati dalam agama Islam belaka dan kita minta supaya Allah hipung kita dan dikelangi orang-orang saleh. Wallahul musta'an wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.